That trash, 'cause the vibes and the fun all the way to the back.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 Dimulai dari jam 10 atau jam 11 siang Yang akan berlangsung sampai nanti malam ya paling cepat jam 7 malam lah Tetapi kalian sudah bisa mengunduh atau mengupdate Free Fire nya dari sore hari mungkin Cuman kalian belum bisa login atau memainkannya sih Untuk apa saja yang baru diupdate kali ini kalian bisa simak beberapa video ini cuy dan kali ini kita akan bahas event Toxic Punk atau Rocker spesial rilisnya Free Fire Max Sebelum kita masuk ke pembahasannya, alangkah baiknya kita simak trailernya cuy, sekuy Oke, yang pertama ada kalender event spesial rilisnya Free Fire Max. Ya, yeah, untuk kalender event Free Fire server Indo nanti tidak akan jauh berbeda dengan kalender yang inilah. Yang kedua, ada skin terbaru dari Pet Penguin. Untuk desain tampilannya masih sama dengan skin-skin pet pinwin gratisan pada umumnya ya cuy Cuman di sini yang berbeda hanya dari segi desain warnanya saja sih yang beda Dan kemungkinan skin pang wagor ini akan hadir pada event mission berhadiah kill 40 musuh Yang ketiga ada background dan avatar pang Ini untuk tampilan dari backgroundnya Dan ini adalah tampilan dari avatarnya yang keempat, ada banner lobby terbaru spesial event Toxic Punk Yang kelima, ada tas atau backpack terbaru Ini adalah penampakan tampilan dari skin tasnya Yang keenam, ada pin terbaru yang dimana pin ini memiliki desain bentuk kepala skeleton atau tengkorak dengan dua pedang yang disilang gitu Yang ketujuh, ada skin terbaru dari glue wall Untuk desain tampilannya keren Dengan desain kayak tembok grafiti graffiti gitu Dan ditambah dengan logo skeleton di bagian depan dan belakangnya Yang kedelapan, ada skin terbaru dari pet Wukong atau Kera oh baby, babe, run, you. You pain, Yang kesembilan, ada skin terbaru dari Tongkat Pemukul Baseball Yang kesepuluh, ada dua set bundle terbaru spesial event toxic punk Yang pertama ada set bundle school rocker untuk karakter cewek Untuk desain tampilannya lumayan keren sih ini Yang dimana set bundle ini terdiri dari skin baju jaket berwarna hijau Terus skin celana bertema anak rocker gitu Terus ada skin sepatu berwarna hijau dan ada skin rambut panjang dengan desain warna hijau um, kayak lumut ya serba hijau Dan kemungkinan besar set bundle ini rilis pada event mission gratisan berhadiah bundle Yang akan berlangsung dari tanggal 2 sampai 10 Oktober 2021 Yang kedua ada set bundle punk toxic untuk karakter cowok Untuk desain tampilannya sih kece parah sih ini cuy yang dimana set bundle ini terdiri dari skin baju ala-ala penyanyi rapper gitu dengan aksesoris kalung titanium dan terdapat desain logo skeleton atau tengkorak berwarna hijau di bagian punggungnya terus ada skin celana rapper terus skin sepatu terus skin rambut gimbal dan skin masker yang dikombinasikan dengan bandana yang diikat menyamping serta desain mata berwarna kuning yang paling keren dari set bundle ini adalah skin masker dan rambutnya si cuy Gila sih Keren, keren, keren, keren Dan kemungkinan set bundle ini akan hadir pada event web atau event gacha terbaru Gimana? Tertarik mengoleksi set bundle ini cuy? Yang ke 11 Ada Craftland Room Card yang bisa kalian dapatkan dengan cara menyelesaikan event mission bermain kelas quad rank sebanyak 5 kali yang ke-12 ada event rewards climb dengan beberapa hadiah kerennya yang terdiri dari set bundle cyber untuk karakter cowok yang menjadi hadiah top 10 invite teman Terus yang kedua ada set bundle cyber versi ceweknya Dan ada hadiah bonusan lainnya Yang akan berlangsung pada tanggal 30 September sampai dengan 10 Oktober 2021 Yang ke-13, ada event Pick Day Login dengan hadiah beberapa tiket inkubator yang berlangsung dari tanggal 9 sampai 10 Oktober 2021. Yang ke-14, ada skin School Bank Parasut yang bisa kalian dapatkan dengan cara kalian menyelesaikan misi mabar dengan teman kalian yang akan berlangsung dari tanggal 5 sampai 10 Oktober 2021. Yang ke-15, ada misi top 3 dengan hadiah tiket Diamond royal, Weapon royal, dan Incubator yang akan berlangsung dari tanggal 7 sampai 10 Oktober 2021. Yang ke-16, ada event Token Drop yang berlangsung dari tanggal 9 sampai 10 Oktober. Untuk mendapatkan token patch medal di akhir match. Dan tidak hanya itu saja, masih banyak hadiah bonus dan event-event keren lainnya yang akan hadir kedepannya, cuy. Jadi kita tunggu info lanjutnya ya. Okay. Dan telah diinfokan bahwa besok akan rilis event top up berhadiah skin global spesial event Skyler kurang dari 200 diamond. Buat kalian yang lupa kayak gimana tampilannya kalian bisa simak full tampilan dari skin global ini pada video berikut ini cuy